Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban halaman 99 matematika volume 2 kelas 4 baik yang pertama di halaman 99 kita akan bahas uh, yang pertama ya ringkasan materi balok dan kubus balok dan kubus adalah contoh dari bangun apa yaitu bangun ruang Ganti warnanya biar tidak bosan ya. Kemudian balok dibatasi oleh persegi panjang per segi panjang, atau persegi dan persegi panjang. Kubus dibatasi hanya oleh persegi. Banyak rusuk dari balok dan kubus adalah berapa banyak rusuk dari balok dan kubus yaitu 12. Banyak titik sudut dari balok dan kubus adalah 8. Ayo gambar jaring-jaring dari balok di samping. Nah, kalian diminta untuk menggambar jaring-jaring dari balok. Nah, gambar dari jaring-jaring balok misalkan contohnya seperti ini. Oke kita buatkan seperti ini karena saya tidak menggunakan penggaris Maka kita buat saja seperti ini ya. Kemudian kita bisa buat ke sini untuk 3 cm Di sini untuk 3 cm Dan kita buat di sini ada 4 ya Satu Dua Tiga nah ini adalah contoh dari jaring-jaring balok silahkan kalian buat dengan menggunakan penggaris ada yang di sini 3 cm ya kemudian yang ini adalah mohon maaf di sini 5 cm kemudian ini 3 cm Oke. ada berapa lembar kertas dengan ukuran berbeda seperti ditunjukkan gambar di bawah buatlah balok dan kubus dengan menggunakan kertas tersebut ada berapa banyak lembar kertas dari masing-masing ukuran digunakan pada setiap balok dan kubus yang dibuat oke okay. ada sebanyak 6 oke okay. kalau yang ini untuk membuat ini ada enam untuk membuat kubus ada 6 kertas untuk membuat kubus. Untuk membuat kubus. Begitu juga yang B. Ada enam Kertas. Untuk membuat. Membuat balok. Kemudian yang ini. Juga ada enam kertas untuk membuat balok. Balok. Begitu juga yang ini, ada enam kertas untuk membuat balok. Balok. Baik soal berikutnya, jika membeli 6 buah permen membutuhkan uang Rp1.440, berapakah harga 1 buah permen ayo tuliskan kalimat matematikanya seharusnya di sini kan membagi oke di sini ada 6 ya, ada 6 buah permen 6 buah permen kemudian hasilnya di sini adalah 1.440 Nah, berapa, 6 kali berapa hasilnya 1440. Nah, untuk mengetahui yang di sini, maka kita uh, oret orat di sini di bawah ya, maka kita oret-oretnya, 1440 kita bagi dengan 6, ini mendekati 2 ya, mendekati 2. 2 kali 6 adalah 12, maka di sisa 2, 2 kalau bagi 6 tidak bisa, di sini 24. 24 bagi 6 adalah 4, 4 kali 24 adalah 24 ke sini 0, yang 0 ini kita pindahkan ke sini menjadi 240. Jadi menjadinya 240. Berapakah bilangan yang tepat untuk menggantikan yang melambangkan harga satu buah permen? Tentu kan jawabannya dengan mengisi kotak. Oke. Jadi hasilnya adalah 240. Nanti kita lanjutkan ke halaman 100.